jumpa lagi bersama gua giwang Wang Himawan dan kali ini gua bakal sedikit review tentang film Korea. Tapi sebelum itu kalian pastikan subscribe dulu channel gua. Nah, di deretan film kriminal tahun 2017 ada yang menarik yang namanya The Outlaws Atau Criminal City Merupakan film Korea terbaru yang mengangkat Genre film laga atau film gelut Dan kriminal Film ini ditayangkan pada tanggal 3 Oktober 2017 Lumayan resliat tapi masih keren rame Buma produksi Megabox Plus M Dan Kiwi Media Group menggarap Dan menjadi distribusinya Alur cerita dari film The Outlaw Diadaptasi langsung ber berdasarkan Kisah anunyaan Anusannya tanah anunyaan pisan Insiden apa yang pernah terjadi terjadi di tahun 2007, insiden yang terjadi di mana detektif menahan 32 orang yang merupakan bagian dari cincin kriminal. Kelompok geng itu terdiri dari etnis Korea, etnis Sunda, etnis Jawa, etnis Batak, etnis dan lain-lain. Film ini diarahkan oleh sutradara yang bernama Mang Ikin yang bekerjasama dengan Mang Oh Syuting Shooting untuk pembuatan film ini dimulai sejak tahun 2017, tanggal 27 Februari tahun Masehi. Pemain dalam Outlaw dibintangi oleh aktor terkenal yang bernama Mang Dong Seo yang sering membintangi film maupun drama bergenre aksi. Dia merupakan salah satu pemain film terlari. 2016 yaitu Tren Tumusa selain dia ada juga Yeon, Kang, Kyung, Pang, Tung Selengkong dan bentang drama Osen 2017 Black yang bernama Jojan Chunchen atau Junet. Pada kesempatan kali ini gua akan membagikan sedikit review tentang Kimupi Criminal City. Bagi kalian yang suka menonton film action Korea tentunya film yang satu ini wajib kamu tonton. Namun tidak ditonton berarti dosa gimana sih cerita alur cerita sinopsis dari film The Outlaw ini Jiang Chen atau yang diperankan oleh Ahmad merupakan seorang misterius yang berasal dari Cina. Dia datang ke Korea lalu bekerja menjadi rentenir sangat kejam dan kejam lebih kejam dari ibu tiri di daerah Chinatown di kota Seoul Korea Selatan. Jiang Chen memiliki kaki tangan dan bukan kaki sapi. setia yang haus darah haus darah seperti Dracula. Mereka bernama Wei Shangshu Rak atau atau yang sering disapa dengan Asep diperankan oleh Jeng Chan Hiu atau yang sering dikenal kita Ahmad yang Tang Tong Tai atau yang sering dikenal dengan Sodi awalnya yang hanya sebagai rentenir Jiang Chen Jiang Chen semakin brutal dalam mengumpulkan uang dia membunuh salah satu bos geng setempat yang akhirnya mengambil alih bisnis tersebut. Di sisi lain, ada seorang polisi kuat gagah berani, jago bela diri dan gendut tentunya, tak tertandingi. Ya ini masuk dong. Dia sudah lama bekerja sebagai detektif di daerah Chinatown di Seoul. Ia hanya ingin agar terbentuk perdamaian di tempatnya dan menjaga hal tersebut. Masuk dong harus menghadapi Jung Chan atau Ahmad yang telah membunuh beberapa orang termasuk orang-orang terdekat. Masuk dong. Nah, bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, silakan subscribe video film Korea Terima kasih. Bye. Hey everyone, welcome back to the next cinema channel di list 5 film kali ini gue mau ngasih sesuai requestan kalian yaitu 5 film action korea terbaik versi next cinema gue spesialin buat kalian yang suka nuna-nuna dan opo-opo korea dan yang terpenting buat kalian yang suka nonton film aksi laga terkeren dan terseru selamat menonton dan jangan di skip videonya tonton sampai habis ya buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe ayo subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua oke langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama yaitu diisi dengan film action Korea yang dibintangi perempuan sebagai pemeran utamanya. Film ini berjudul The Villainess. Film ini menceritakan seorang wanita pembunuh bayaran bernama Sook Hee yang sejak kecil sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran Ia lalu direkrut menjadi agen intelijen yang menjanjikan kebebasan setelah 10 tahun bekerja Namun segalanya menjadi tidak terkendali ketika seorang dari masa lalunya tiba-tiba kembali dari kehidupannya dan membawa kembali masa lalunya yang kelam Film di villa ini diproduksi oleh Kim Wo Taik, oleh Jung Byung Gil, dan dibintangi oleh Kim Ok Bin, Shin Ha -kyun, Jun Sung, dan masih banyak yang lainnya Gak heran jika film ini mendapatkan aplaus standing ovation dari penonton selama 10 menit saat ditayangkan di channel Film Festival. Film ini pun meraih kesuksesan yang luar biasa saat ditayangkan di berbagai negara di luar Korea Selatan, dan menjadikannya salah satu film box office studio yang sangat populer pada masa itu. Kelam dan sadis adalah deskripsi yang tepat untuk film ini. Aksi pembunuhan menjadi menu utama filmnya, dan film seperti ini memang sudah banyak diproduksi dan menurut gua film ini sekelas mirip film John Wick versi ceweknya. Namun semuanya terasa berbeda dengan kemasan sinematiknya yang kreatif. Hal yang paling mendominasi adalah akses sinematografi dan editing itu menurut gua keren abis. Film The Villainless ini tayang perdana pada 8 Juni 2017 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb dari 11.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film kedua ini diisi dengan film yang konon katanya film ini sampai tayang di 10 negara. Film ini berjudul The Swindlers. Film yang menceritakan bahwa Jisung adalah seorang penipu cerdas yang hanya menipu sesama penipu untuk menangkap Jang Do Chil. Dia membentuk suatu rencana besar di mana dirinya pertama kali merekrut seorang jaksa Hiso. Selain itu, dia juga merekrut penipu-penipu lainnya yang bernama Sukdong, Chonja, dan Chief Kim. Mereka akan memberi umpan ke tangan kanan Jong Do Chil yang bernama siung Gan. Film The Swindlers diproduksi oleh Sung Chang Yeon, diseladari oleh Jang Chang Won, dan dibintangi oleh Hyun Bin, ji Jitai, Bai Seng Wo, Pak Sung Wong, Nana, dan Ahn Seah. Hal yang paling menarik di film ini adalah alur cerita yang sangat sulit ditebak dan membuat penonton juga ikut tertipu berkali-kali. Dalam film ini, porsi action dan drama juga sangat pas dan tidak mendominasi apalagi ada kisah keluarga, persahabatan, dan kekuasaan politik membawa jadi satu yang membuat film ini makin berkesan. Keren banget pokoknya. Dan dari film ini, kita juga menjadi tahu tentang bagaimana permainan politik di masyarakat. Dan juga kejahatan yang dilakukan oleh para pemberantas kejahatan. Dan juga bagaimana cara para penipu menipu orang lain dan bahkan juga menipu penipu lainnya. Dan pastinya juga ganjaran yang akan diterima bila melakukan suatu tindakan kejahatan. Google sini Menurut gua jas banget pokoknya Film The Swindlers ini tayang berdana pada 22 November 2017 Dan film ini mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb dari 1.300 lebih penonton yang vote film ini Film ini mendapat rated NC-17 Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak Film ketiga yaitu film yang di negara asalnya film ini dibintangi deretan aktor dan aktris papan atas yang sudah tidak diragukan lagi soal aktingnya. Film ini berjudul Fabricated City. Seorang gamers bernama Kunyo adalah pengangguran, tapi di dunia maya dia adalah pemimpin dari kelompok para gamers tersebut. Kunyo kemudian dijebak soal pembunuhan. Dan dengan bantuan teman gamenya, mereka mencoba untuk mengungkapkan kebenaran tentang kasus pembunuhan tersebut, dan cerita yang menarik dan membuat film ini jadi lebih bagus menurut gua. Film Fabricated City diproduksi oleh Kim Hyun Chul, disetadari oleh Pak Won hyung dan dibintangi oleh Je Chang Wook, Sim Eun Kyung, An Jae Hong, dan masih banyak yang lainnya. Secara umum, konsep cerita yang disajikan Fabricaten City mungkin memang sedikit e-mainstream. Kalian pun mungkin sempat menyaksikan beberapa film Korea atau film Hollywood dengan cerita yang hampir sama. Namun, elemen of surprise yang ditambahkan dalam film menambah keseruan tontonan. Plot dipelintir sedemikian rupa sehingga membuat mood penonton naik turun. Pengembangan setiap karakternya juga bisa dibilang cukup untuk sekelas film yang dipenuhi dengan aksi dan proposi drama. Aksi yang ditawarkan dalam film juga sangat pas. Hal ini tentu saja membuat penonton tidak akan bosan meski harus menatap layar selama kurang lebih 2 jam. Film Fabricated City tayang perdana pada 9 Februari 2017. Dan film ini mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb dari 3.500 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film keempat akan diisi film action yang lebih tepatnya mirip dengan film action India yang kemarin gue bahas. Film ini berjudul The Man. Cataysi, pria pendiam menjalankan penggadaian. Teman satu satunya Somi, gadis kecil tinggal di lingkungan yang sama, dan ibu Somi yaitu Hyo Jung seorang penari dan pecandu heroin. Di instruksikan kekasihnya, Hyo Jong mencuri heroin dijual di bar tempat dia bekerja. Dan dia menyembunyikannya di tas kamera yang dia titipkan ke Taesik untuk disimpan. Dan ibu suami so mempunyai masalah dengan mafia. Alhasil, para mafia menculik suami so dan pria pendiam menyelamatkan temannya tersebut. Cerita di film ini hampir mirip dengan film India yang sebelumnya gue bahas, yaitu film Rocky Handsome. Tapi mungkin banyak perbedaan, beda negara dan beda penggarapan, oke? Okay? Film The Man From Nowhere diproduksi oleh Lee Tae-hyun, oleh Lee jung bum dan dibintangi oleh Won Bin, Kim Sae-ron dan masih banyak yang lainnya. Untuk adegan laga, film The Man From Nowhere memberikan aksi yang sungguh memukau dan sedikit gore, di mana percikan atau mengalirnya darah lumayan mendominasi film ini. Tapi bukan berarti semua aksi berkelahian, taisik, persimpa darah. Jelasnya keseruan adegan-adegan laga yang terjadi semakin meningkatkan intensitas dalam film ini. Film ini juga mengartikan kepedulian seseorang terhadap orang lain, walaupun itu bukan siapa siapanya. Pokoknya keren banget ini film. Film The Man From Nowhere tayang perdana pada 5 Agustus 2010. Dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb dari 59.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang telah mencetak rekor di negara asalnya, yaitu Korea Selatan. Dan dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta. Film ini berjudul Veteran. Film ini bercerita tentang seorang detektif bernama Seo De Chol yang selalu berhasil memecahkan kasus kejahatan bersama timnya Suatu hari dia dihadapkan pada kasus kejahatan kelas kakap yang pelakunya adalah Je Tae Ho, pemuda kaya dan angku Je Tae Ho merupakan pimpinan sekaligus pewaris dari grup Sunjin. Film Veteran diproduksi oleh Kim Jung Min diseladari oleh Ryu Seung Wan dan dibintangi oleh Wang Jung Min Yo Ahin, Yoo Hai Jin dan masih banyak yang lainnya. Film Veteran hadir dengan paket lengkap menurut gua. Kenapa? Karena film ini menyuguhkan banyak aspek hanya dalam durasi 123 menit aja. Kisah perjuangan, pengorbanan serta percintaan terangkum apik dalam film ini. Meski mengusung genre action kriminal namun bumbu komedilah yang sangat melakat di film ini Akting Yoo Ahin dalam film Veteran sangat baik. Ia mampu membawa karakter Jai Toho begitu hidup, bahkan tak jarang penonton dibuat ikut emosi dengan tingkah menyebalkan jari JTO yang bengis. Efek visual dan sinematografis dari film veteran sangat bagus, adegan berkelahi dan tabrak menabrak mobil dalam film ini dibuat senatural mungkin. Film Veteran tayang Perdana pada 5 Agustus 2015, dan film ini mendapat skor sebesar 7,0 di IMDB dari 4700 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Oke, okay, itu aja 5 film action Korea yang sadis dan brutal yang gue saranin buat kalian tonton. Kalian bisa menambahkan list dari film action korea versi kalian di kolom komentar ya. Dan buat yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini, gua are, sampai ketemu di video selanjutnya.